di para ulama itu, dia bertentangan dia, Kidir ini, eh, dia mengatau, mengatakan itu Musa sebetulnya. Musa ini, Musa yang bani Israel, atau Musa yang temannya si Kidir? Iya. Makanya nah, mereka pun lagi bertentangan, Musa iya. ini, Musa yang mana. Bahkan ada tiga versi, hmm. ada yang Musa, ada satu lagi, yang Musa ada di uh, ah. boleh ada tiga tiga model Musa kayaknya yang mereka pertentangkan gitu ya kalaupun kita itu dari ayat 60 pak ya kalau yang saya baca itu di tafsirnya dari satu saja secara geografis itu ke pertemuan dua laut subscribe-nya hingga apa share siapa tahu ini berguna bisa menguatkan bisa mengulik lagi ajaran saudara kita dari seberang bener nggak sih gitu loh seperti biasa tema kita adalah Kristen bertanya kesempatan Islam menjawab ya teman-teman bukan ke Kristen bertanya kesempatan eh, Islam menjawab Alkitab tidak ya di sini Kristen bertanya kesempatan Islam menjawab kalau mau menjawab kita ada Ya teman-teman setiap hari Sabtu malam Minggu ya kita eh, kita balik Kristen menjawab kesempatan Islam bertanya gitu ya jadi jangan kembali balik ya dan siapapun boleh masuk untuk berdiskusi tetapi harus bawa data jangan asumsi ya jangan jujur akuin apa keyakinan anda jangan pura-pura masuk seperti tidak mengenal Tuhan atau Islam apa jangan seperti itu ya teman-teman itu bagi saya memalukan sekali. Ya, berarti itu Anda sudah murtad, tidak mengakui Tuhan Anda, tidak mengakui Allah Anda, gitu ya teman-teman. ya Jadi jadilah orang yang benar-benar bisa berdiskusi dengan baik. Langsung kalau memang Islam, bilang Islam. Kalau memang pemahaman kami salah, silahkan luruskan teman-teman. Kalau memang pemahaman kami salah, luruskan karena kami di sini. Kristen bertanya, kesempatan Islam menjawab, kita bertanya, kita belum memahami pemahaman kita mengenai ayat ini, ts ini seperti ini. Kalau pemahaman kami salah, silahkan masuk, jelaskan tapi menggunakan data yang sahih dan QS dari QS juga. Jangan artikel dibikin kitab suci atau artikel dibikin sahih. Jangan ya, teman-teman. Begitu pula, saudara kita seiman, mohon kalau berdiskusi dengan baik juga. Jangan kita saling menghujat, jangan apa, menyerang secara pribadi. Jangan. Kita sama-sama belajar di sini mencari kebenaran, bukan pembenaran. oke Malam ini saya akan membacakan ya, teman-teman eh DKS Al-Kaf ya. Dari ayat 60 ya kayaknya ya. Di surat Al-Kaf ayat 60 ya, saya bacakan mengenai kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Khidir. Ya. Nah, kisah Nabi Khidir ini oh uh, Pak Amen kayaknya sangat menguasain banget. Ya, saya harap nanti Pak Iben masuk juga bisa lebih mem, apa, menjelaskan lagi tentang pemahaman Pak PMN mengenai e, Nabi Kidir ini karena Pak Iben sempat e, berdiskusi dengan saudara kita dari seberang, saudara se-Indonesia ya, bukan saudara seiman. Itu mengenai Nabi Kidir ya. Nah, sekarang kita akan membahasnya lagi ya, teman-teman ya. Saya bacakan di al kaf ayat 60 ya sampai tadi ayat berapa ya 82 atau berapa cukup lumayan banyak nih gitu saya bacakan ya karena ini mengisahkan jadi memang harus jelas gitu ya saya bacakan dulu ya teman-teman teman-teman bisa buka di Alkaf itu QS 18 Alkaf itu QS 18 eh, ayat 60 ya teman-teman terserah mau buka pakai tafsir web atau Quran kemenek atau risalah atau QS manapun atau QS sendiri yang di rumah juga bisa melihatnya atau bisa membukanya. Oke, saya bacakan ya teman-teman. Di Al-Kaf ayat 60. Dan ingatlah, Pak Arma itu enggak kelihatan, Pak Arma. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti dalam kurung berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau A, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun Jadi di sini Musa, saya ulangin ya dan, ingat, dan dalam kurung ingatlah Ketika Musa berkata kepada pembantunya Aku tidak akan berhenti dalam kurung berjalan Sebelum sampai ke pertemuan dua laut Atau aku berjalan dalam kurung terus sampai bertahun-tahun 6.1 Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu Mereka lupa Ikannya. Lalu dalam kurung ikan melompat mengambil jalannya ke laut itu. 62. Mereka maka ketika mereka telah melewati dalam kurung tempat itu Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. 63. Dia dalam kurung pembantunya menjawab. Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa dalam kurung menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan dalam kurung ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. 64, dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka ke semula. 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. 66 Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku dalam kurung ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu dalam kurung untuk menjadi petunjuk. 67 Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku 68 dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu 69 dia dalam kurung Musa berkata Insya Allah akan engkau dapatin aku orang yang sabar dan engkau tidak akan menentangmu dan aku, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun 70 dia berkata jika engkau mengikuti maka janganlah engkau menyenangkan kepadaku tentang sesuatu apapun Sampai akan menerangkannya kepadamu 771. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu Lalu dia melubanginya Dia Musa berkata Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah, apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar 72. Dia berkata Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? 73 Dia dalam kurung Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena melupa kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." 74 Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia dalam kurung Musa berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih?" Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. 75. Dia berkata, Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? 76. Dia Musa berkata, Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah, jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup sabar menerima alasan dariku.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 78 dia berkata Inilah perpisahan antara aku dengan engkau aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya 79 adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada orang ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu 80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 Iya, sampai 82 sekarang 82-nya dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang saleh maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri itu itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya Nah, tapi kalau ini kan ceritanya Musa yang enggak sabar ya, Pak ya. Itu cuma sampai di sini ya. Kalau 83 udah beda ya, teman-teman. Al-83 itu udah dengan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain katakanlah. Ini udah beda lagi nih. Jadi dari 60 sampai 82 itu menceritakan si Musa ya, teman-teman ya. ini Oke, adalah kita Armah yang dibacakan lagi yang untuk dijelaskan. <tuh> sebenarnya dari bacaan dari ayat eh, 60 sampai 682 itu saya udah sibuk sama aja kok hasilnya juga sama bu, ceritanya cuman aku masih belum paham Pak al-kidirnya al dimana <coughs> coba tanya Pak Emen kenapa itu disebut kidir pernah ada tulisan kidir sama sekali oke okay. Oke, di situ ini Pak Emen sudah masuk sih. Nah, teman-teman, ayat 60 sampai 82 ini saya enggak menemukan yang namanya Nabi Kidir, ya. Mungkin Pak Emen yang sudah duluan menemukan Nabi Kidir, mungkin Pak Emen bisa nanti menjelaskan ya karena sudah ditemukan duluan Pak Emen mungkin disimpan kali sama Pak Emen hingga saya enggak menemukan di sini ya, teman-teman ya. Nah, tetapi di sini teman-teman saya menemukan kejanggalan dan saya makin bingung nih dari ayat 60 tadi yang saya bacakan mengenai ikan yang lompat gitu. Ya, bagi saya itu cukup nggak agak nggak masuk akal ya bukan agak nggak masuk akal memang menurut saya nggak masuk akal apakah orang membawa bekal itu ikannya hidup kan di situ tadi dijelaskan kalau mau makan kan karena terlalu lekuk mau makan berarti otomatis bekalnya itu udah matang dong gitu loh apa mungkin apa iya ikan itu cuma dipegang ya kan kok hingga ikannya itu lompat mencari jalannya di laut gitu loh nah itu saya juga udah agak bingung ini di ayat 6 yang mengenai ikannya yang lompat ini gitu loh Gitu. dan bahkan Musa di sini akan berjalan terus tidak akan berhenti bertahun-tahun sampai dia menemukan dua laut, pertemuan dua laut gitu loh. Setelah menemukan pertemuan dua laut, maka ketika mereka sampai di pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikan lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalan ke laut itu. Nah, pertanyaannya ikan ini apakah hidup atau mati ya Pak Arman kira-kira ya? Gitu. Kalau kita gitu. tafsirkan disebutkan ikan asin kayaknya. <laughs> iya coba coba kayaknya <sasuk> saya baca ikan asin ya bapak, fasir, saya baca. mana bapak? yang salah satu di air berapa tadi yang melompat ikan itu ikan, ikan pak yang enam satu pas melompat enam satu enam dua ya. ini pak Kek nggak tafsir hmm. nah, ini tafsir jalan lain ya maka tatkala keduanya sampai ke, ke pertemuan dua buah, buah laut itu, lah emang laut dua bu buah ya Pak ya. Yakni tempat pertemuannya kedua laut itu, mereka berdua lupa akan ikannya. Yusa lupa membawanya ketika berangkat, Nabi Musa pun lupa mengingatkannya. Maka ia pun mengambil yakni ikan itu melompat untuk mengambilnya. Wow. Caranya baca kok kok aku malah bingung ya. Mengingatkannya, maka yakni ikan itu melompat untuk mengambil jalannya ke laut itu. Allah menjadikan jalan itu yaitu dengan menjadikan baginya dalam keadaan berlubang. Apanya Pak? Seperti lubang bekasnya yaitu lubang yang sangat panjang dan tak berujung. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala menahan arus air oh, untuk ikan itu. Lalu masuklah ikan itu ke dalamnya dengan meninggalkan bekas oh, seperti lubang dan tidak terhapus karena bekasnya mem membe membeku. Mungkin Pak Zainu bisa jelasin, ini ikannya hidup atau gimana ini ceritanya? Ceritanya tiba-tiba hidup. kalau di tafsirnya saya lupa, tadi baca di mana ya. Ada kok, ikan asin terus tiba-tiba hidup, terus dianggap itu ada merupakan mujijat atau apa gitu. Lupanya mereka begitu. Enggak, itu atau setetes air yang keluar dari batu itu jatuh ke ikan itu. Itu di hadits tadi itu kan dibilang? Ya, Pak. intinya ah, kan mereka ah. mau menunjukkan musi chat gitu kan. Iya, jadi setetes air itu Pak, ikan asin itu dari batu itu kan. Makanya si Musa balik lagi mentrace me, me, back, me, apa namanya? Mengikutin lagi dari mana mereka itu dan ketemunya Hidir kan di situ. Ya, untuk untuk untuk menemukan kecil itu. Heeh. Ah, ah. Katanya kan itu sebagai tanda bahwa ikan itu pada saat melompat itu merupakan tanda kalau yang akan ditemu itu di situ. Nah, ya, gitu. ceritanya gitu tadi. Iya. Ini Pak ikan yang diasinkan. Ya kan? Banyak, salah satu coba, baca. Coba, baca, baca. <laughs> maka kalau tatkala mereka sampai Nabi Musa dengan pembantunya ke pertemuan dua buah laut itu yakni pertemuan antara dua laut. Mereka lalai akan ikannya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Musa dan pembantunya membawa bekal ikan yang diasinkan. Berarti ikan itu mati dong. Yang dibawahnya dengan peranjang. Allah menjadikan bilang ikan tersebut sebagai alamat bagi mereka atas tercapainya apa yang mereka cari. Enggak, berarti ini kan lompat ke laut. <guluh> ikan, ikan hasil lompat ke laut. Oh, Deborah. Deborah. <tuk> Aku itu ikan paus, Bu Itu ikan paus, Bawanya gimana, gimana? Ikan paus dibawa. Ini Bu saya punya tersirahnya oh, oh. nih ikan paus nih. Tunggu, bisa share. Silahkan, Pak. Bilakan. Bilakan. Ikan yes, ya. asin melompat ke latar, sudah tidak masuk akal, ikan paus di bawah-bawah, Ini benar ikan paus ada di tafsirannya ini, tunggu ya. Coba, Libora, aku oh, tidak bisa share nih. Bentar, bentar, saya bikin, udah, udah saya bikin pohon, nah. siar. So, silakan share, Pak. Ada sih kan? Iya. Ini, okay. noh, mereka melupakan ikan paus mereka, nih. Oke, Libora. Ikan paus. Nih. Saya baca dulu, benar mana Pak? Sebentar, sebentar, yang ini aja, yang ini aja, yang ini aja, lah ini. Saya baca dari atas ya. Ini tafsir al-tabari. Tafsir al-tabari ibnu Jarir al-tabari ya. Dengan demikian Muhammad. Ya. Pak, mana sih? Muhammad ini, oh, dari kanan ke kiri Bu. Tahu memberitahu saya. kirain memberitahu tadi. <laughs> Bu, saya siap klosin ya. Bu, saya siap klosin. Mak, sebesar closing ya? Tuh, ada part closing. Oh iya, oh, Pak Pro. Entah, Pak Prof, jangan closing dulu. Pak Prof, ah. masih ke dong. Pak Prof, Jangan closing dulu. Iya, <tawa> aku, aku membaca ini, Pak. Aku pikir membahas ikan asin. Aku baca tahu. Aku pinggir rumah. mata aku. Tidak, apa? Muhammad tahu, Sudah kayak turjuan. Aku Muhammad, Amri memberitahu. Ada <tawa> ikan asin. Dia berkata yang berkata, ini. Yesus memberitahu kami dan Al-Harits memberitahu saya, dia berkata Al-Hasan memberitahu kami, dia berkata kami memberitahu guru apa Yesus di situ? Cepat <laughs> dong. Mereka, mereka. <laughs> ya, Pak, ini, ya. ini mereka malah berbagi tahu loh Ini ikan asin lompat ke laut dibuat lagu bagus tuh, lagu anak-anak tuh. Kami bisa membayangkan ikan paus di asin ini enggak, Pak? <laughs> Ayo. Bisa lah, anak ikan paus. Budiwira, ini ya. ini aslinya berbahasa Arab, Budiwira. Aslinya berbahasa Arab, ini saya masuk, saya translate ke Indonesia. Ya, ya. Bagus, nyanyi dulu, nyanyi. Ada ikan asin terjun ke laut. Enggak, masuk lagi gitu loh. Kita kalau dibaca loh. Sama, kan tadi ikan asin ini diberitahu loh. Coba, Umar juga baik loh, Amri ini memberitahu kepada saya loh. Terus beritahu kami, beritahu kami, kami Abu Asin dia berkata Yesus memberitahu kepada kami juga. Akan juga loh. Temennya enggak ya? Jadi <tuh>. sampai Yesus ya? Campur-campurnya, ya. aja bedanya jauh banget. Bisa kali maksudnya? Ya sama aja, mau sama mau. Jamannya beda. Nama-nama orang maksudnya, sama orang. Oh. Berarti menunya malam ini ikan asin sama tahu ya teman-teman ya. Ikan paus, ikan paus, asik, ikan paus, ini ikan paus, bu. ikan paus, asik, nah, ya? <laughs> ikan paus, jangan ikannya belalang. Belalang kan paus, ikan paus, ikan paus, ikan paus, <laughs> belalang belalang ikan paus, ikan paus, ikan paus, ikan paus, Coba Pak ikan oh, aku ya. malah mau pawa mulu ini. Baru kali ini ikan paus, <laughs> ikan paus, ikan paus, ikan paus, Enggak. yang yang saya catat itu itu, saya yang yang gara-gara gara-gara muridnya lupa memberitahu itu terus kan yang disalahkan setan itu hmm. berarti jangan lupa muridnya yang disalahkan setan kayaknya bu ya, udah, ya. tidak perlu vaksin lagi nih udah sehat dan ini. gimana coba maksud saya gini loh Padeno kan dia membawa bekal ikan bayangin bisa bayangin nggak kalau Padeno kan bilang bayangin ikan paus di asin nah terus yeah. dibawa bekal gimana caranya membawa pak Nah ya itu yang jadi pertanyaan kok. Silakan Pak Dennisnya tanggung jawab. Bu, ini sharenya sudah saya close aja ya. Atau Ibu mau baca bahasa Arabnya, Bu? Enggak usah lah Pak, gue udah ini aja udah pusing, jangan kau tambah <bases> pusingin lagi. Ya udah. Jadi ikan paus, Bu, ya. Itu ikannya ikan paus ya, Bu. <Midhouse Pues> <smul hatır nope> itu jujur aja lucu juga ya. Baru kali ini saya tahu malahan kaget Mungkin ada tambahannya lagi Pak Arna? Atau hmm. Pak Siapa ini? Pak, Al... Pak Ar, mau tambahannya? Enggak? enggak ada, Bu. Lanjut dulu. Mungkin Pak Pelepas korban tapi cuma mau itu cari nama kidir itu dari mana nanti nanti kita tanyakan ke Pak Men, kayaknya Pak Men udah itu kok, Pak Men udah nyulik kidirnya kok. <tuk> Siap, yang mengerikan eh, itu eh, ngapain bunuh eh, anak, anak, anak, anak kecil yang nggak bersalah? Eh, belum ada suara ya? Oh sudah ada. sudah ya? nah, udah Cil pak, cil kecil. Mungkin saran saya kalau kita bahas ini berurut aja kali dari atas, karena banyak hal yang perlu dibahas ini dari pertama dari 60, cerita, pak iya, dari enam puluh dari enam ya iya uh, tadi saya bacain udah kata pak enam sampai 82 dua lho pak saya bacakan lho. Iya, iya. Lho? makanya makanya ini kalau kita bahas dari pertama ini panjang memang ceritanya karena setiap setiap uh, ayat bahkan satu ayat pun bisa banyak banyak pertanyaan nah so, saya aja waktu ini, pertama pelajari, juga. Waktu pelajari ini kan banyak pertanyaan sama teman-teman Pertama yang saya kesannya, ini mungkin dari saya ya. apa uh, Seperti biasa, Al-Quran kita sudah lihat, tidak ada kronologi ya. Di al ini kan ada tiga cerita yang besar ya. Kemudian, nggak uh, nyambung itu Di ayat 59, dari cerita Seven Slipper, tiba-tiba ayat 60 jadi, jadi ayat, jadi dari kiri kan. Yes. Coba lihat, 59. 59 itu... Hmm. Ya ini masih ya. Seven, seven sleeper slipper. Terus delapan puluh berapa tadi? Delapan puluh terakhir delapan tiga ya? Delapan dua ya. Delapan dua pak. Delapan tiga sudah menceritakan Muhammad. Delapan tiga sudah enggak nabi nabi Zulkarnain? Ya Zulkarnain delapan tiga sudah mengenai Zulkarnain, ya kan? Tapi kan 3. ini Muhammad kan? Kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain kan? Iya, semua Muhammad juga bu. Jadi uh, tiga kisah ini enggak uh, ada batas ya. Begitu juga pas Nabi Kidir ini mulainya, tiba-tiba udah mulai dari, nggak eh, ada awalnya juga, tiba-tiba udah dari tengah ceritanya. Nah, tadi Deborah kan baca an kan antara ayat 1 dengan ayat 2 kalau teman-teman baca, nggak nyambung teman-teman. Begitu juga ayat dua ke 3. Iya, kalau kita baca antar ayat ini, nggak nyambung itu ceritanya. Istilahnya gini, kalau kita tanpa membaca buku lain, kita nggak bakal tahu gitu. Apa sih ini maksud ceritanya? Nah, Akhirnya disambungin dari mana? Dari hadis. Terus di hadis itu beda beda hadis bisa macam-macam ceritanya. Kayak tadi kan apakah ikannya dia ikan mati atau ikan hidup. Nah. Uh. itu. Bahkan bisa jadi ada tiga macam ikan di situ. Maksudnya ya contohnya lah ya. Ada tiga ada beberapa hadis ikan ini kan. Tadinya kan disuruh untuk sebagai petunjuk. Mm. Jadi, jadi uh, Allah minta apa Nabi uh, Nabi Musa kan waktu disuruh mau cari Nabi Kidir kan Nabi Musa kan minta tolong uh, kasih tahu petunjuk gitu ya petunjuknya uh, di mana Nabi Kidir berada. Nah Allah bilang ya seperti biasa lah Quran kan nggak tahu geografisnya nggak pernah bilang oh nanti di negara ini atau di lokasi ini dia cuma bilang ambil aja ikan. Nanti ikan itu, ketika dia uh, sudah tiba di tempat yang kalian cari, yaitu lokasi Nabi Kidil, ikan itu akan melompat. Melompat untuk mencari arah ke laut, untuk dia pergi ke laut. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu, ikan itu uh, disitulah ketika ikan melompat ke lokasi Nabi Kidil. Jadi, uh, ikan yang diambil, di tiga berapa hari itu beda-beda. Yang satu, ikan uh, mati. Kemudian, Uh, Nabi Musa bawa ikan itu dihidupkan sama Allah, ikan itu hidup. Hadis lain ikan itu ikan uh, hidup. Terus cari ikan yang hidup suruh dibawa. Kemudian di hadis yang lain uh, ikan itu uh, dijari, apa dibawa untuk dijadikan lauk gitu. Nah nggak jelas kan, cuma satu ekor. Ada yang mengatakan ikan itu untuk lauk. Makanya tadi kan bu deborah baca kan? Nabi Musa pada saat uh, dia apa namanya? Pada saat dia uh, lapar, dia minta ikan itu kan. Pas dia minta ya. ikan, uh, muridnya itu lupa, diingatkan. Oh iya, tadi saya kelupaan. Kalau Pak Alfatih kan gara-gara setan, saya kelupaan. Uh, tadi ikannya sudah melompat ke ini. Oh baru Nabi, Nabi Musa teringat. Oh iya, kalau ikan melompat itu lokasi yang kita cari. Nah, dia ingat yang dikatakan itu. Akhirnya mereka kembali lagi ke lokasi yang dia cari. Terus eh, anak muridnya minta maaf, katanya kenapa? Saya nggak bisa cerita waktu lompat itu. Kamu lagi tidur dan setan menahan aku untuk mencerita itu. Jadi cerita itu kayak cerita karang-karang gitu. Maksudnya di ayat-ayat ini kan nggak nggak suci nyambung. Nanti kalau di nyambungnya itu di berbagai hadis beda-beda nanti cerita. Terus memang kata Pak apa tadi John Wick juga kan nggak ada. Nabi Kidir kan ceritanya. Dari mana? Dari hadis yang menyebutkan itu. Bahwa itu adalah Nabi Kidir namanya. Nah, makanya eh, pokoknya pertama saya bilang, udah ceritanya nggak masuk di akal. Kedua, nggak eh, bisa juga disebutkan nanti pelakunya ini belum tentu Musa ini loh. Ada yang bilang ya, bukan dalam Iya bukan Nabi Musa yang orang Israel. Masih dipertanyakan Hah? juga eh, ini apa namanya, uh, antara mereka, ulama, ada yang mengatakan itu Musa dari Israel, ada yang mengatakan bahwa itu Musa yang lain lagi. Musa yang diserupakan. Musa yang diserupakan. Kenapa di Musa Israel? Sejak kapan <tuk> nabi Musa ada waktu meninggalkan bangsa Israel pergi ke ini katanya? Ada kan yang bertanya gitu. Kalau mau pikir, sejak kapan Musa ada waktu meninggalin? Uh, sementara dia aja sibuk dengan orang Israel yang keras kepala yang dia pimpin itu kan? Nah, ada yang bertanya gitu kan? Ya, pokoknya betul. Pertama, enggak, ada, berat, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak ada, enggak ada, nama toko, Pak. Enggak ada nama tokoh toko yang, yang buatkan nama itu kan orang-orang juga uh, yang menyebutkan itu Musa uh, ini. tafsir tasir juga yang menyebutkan itu. Kemudian, eh, uh, apa muridnya Gidir, Musa? Yusa, enggak. Ya, enggak ada. Nah, uh, muridnya Musa pun enggak disebutin, tapi tafsir menyebutkan Yosua. Iya, Yosua. Yusua Yusa itu Yusua Yusua bin Nun, hmm. karena kan ada bin Nun non, itu non itu ikan paus, Iya, Nun itu ikan, tapi kalau di Alkitab kan namanya juga kan bin Nun juga kan Yusua bin nun. Nah, nun, Nun itu ikan <laughs> sebenarnya terjemahannya itu tadi sebenarnya ikan aja, cuman karena terjemahannya enggak apa Google mungkin jadinya ikan paus padahal ikan itu, kalau lihat di ini nggak mungkin ikan paus di bawah paus sama mereka kan <laughs> nah, iya iya ikan asinnya juga kita, pak ikan asin ya. ada cerita sir cerita ini ikan asin ya ya itu ikan asin ikan juga asin. karena ada mana ikan goreng <laughs> kan, cilain, mana? Minyak, kan? minyaknya di mana-mana sih pak iya di di lain itu tuh ikan goreng ada ikan asin karena dia mau jadin bekal buat mereka pergi tapi kok heran bekal itu kok bisa jadi petunjuk untuk melompat ke laut? makanya aneh, -aneh juga? Harusnya kan kalau bekal ada yang ikan dewawa satu ekor untuk bekal, satu ekor untuk yeah. yang sebagai petunjuk kan? Ini enggak mm -hmm. mau ikan yang buat bekal sama ikan jadi petunjuk itu satu ceritanya. Jadi cerita-cerita yang dirangkai-rangkai pun ini jadi aneh gitu. Yang kedua eh, tadi eh, tokonya nggak jelas siapa. Waktunya kejadian pun nggak jelas kapan. Yang ketiga itu di mana lokasinya juga nggak jelas karena uh, banyak banyak tempat yang diduga kan disitu kan disebut ada pertemuan dua laut ya iya masalah disebutkan dua pertemuan laut nah orang memperkirakan pertemuan dua laut itu di berapa tempat gitu wah saya jadi cerita semua nih nggak, nggak, nggak asik nih <laughs> kita diskusi dulu nih biarin aja lah dulu <laughs> ya nah, yang pasti sih saya cuma mau kasih tahu bahwa uh, ini apa uh, cerita ini uh, Enggak nggak nggak jelas, tetapi diperjelas dengan hadis, tapi hadisnya banyak macam. Yang kedua, e, baik toko, tempat, kapan itu enggak tahu, banyak versi lah, seperti itu. Nah, e, jangan lu cerita semua, Councill kita diskusi dulu lah. Um nah, kita tentu aja Memang sengaja ngangkat ini biar Pak Emen cerita kok. Kata <terhormatuso>, Pak Arman itu Pak. Iya, kata apa namanya? Iya di sini kita bisa lihat lah ya bahwa memang kelihatannya ya jujur ya kalau kita sebagai orang yang punya akal punya otak lah ya bahwa ini memang Alquran ini memang bukan ya, dari, Allah, Allah. dari Allah kalau dari Allah nggak mungkin. Islam sesungguhnya telah, telah jelas dalam kurung perbedaan antara jalan yang benar oh, dari Islam <laughs> Iya, oke lah nanti kita diskusi aja. Bagus sih untuk kita ketawa-ketawa. Iya, cuman kok apa ikan itu kok bisa? Oh asin, ikan bekal, ikan asin kok bisa melompat? Apa ikannya hidup lagi atau gimana? Karena karena kosnya pakai kok kita denda lima puluh ribu ya. Pokoknya 3 kali, kali lima puluh ribu berarti seratus lima puluh ribu ya kirim ke kos. Maka aja, Bu, apa ha, ada hadis satu mengatakan, "Waktu disuruh Allah ambil, suruh bawa, apa namanya, suruh bawa ikannya." Bagi petunjuk, kan dia bawa. Nah, ada cerita bahwa dia bawa ikan uh, goreng, ada ikan asin, uh, ikan goreng sih, ada yang dia bawa. Terus Allah menghidupkan ikan goreng itu. Jadi, goreng mereka tepuluh, bawa Pokoknya oh, ikan goreng, ikan goreng, ikan goreng, ikan goreng, Satu goreng, ikan Satu biji goreng, ikan goreng, ikan pak satu biji, ikan goreng, ikan ikan goreng, ikan goreng, ikan goreng, ikan goreng, ikan goreng, ikan goreng, ikan ikan ikan goreng, ikan ikan goreng, ikan ikan ikan ikan Musa Ke ya? Keberapa ya? Ke ya? Karena kalau Musa yang Belalot Merah, kapan ada waktu dia keluar dari ini? Karena kan perjalanan jauh itu dilihat di situ ada berhari hari kan, dia pergi berhari hari kemudian perjalanan jauh, kemudian pulang lagi. Kapan Musa ninggalin orang Israel katanya? Seperti itu. Ya <ASP1> <gantian> ini Musa PTV Mutiwi pak. <gantian> Jadi tadi ikannya, ikannya ada dua versi bu. Ada yang waktu itu dia langsung dibawakan ke Allah, Allah langsung hidupkan. Ada yang versi yang dia bawa memang ikan goreng. Nanti pada saat dia ketemu tempat ikan itu hidup, Kedat tetesan air tadi, ada yang air yang neters dia hidup, baru dia lompat pergi ke laut kayak gitu. Cuma oh, pokoknya banyak sekali. Apa naik motor pak? Eh, itu jalan kaki apa naik sepeda pak? Lompat-lompat ah, lompat, pak. Lompat-lompat pak. Itu <laughs> lompat-lompat ya? Oh bukan jalan kaki ya dia lompat-lompat. Uh, lompat. uh, nah, um, akhirnya dia mau. dibungkus gak? Pakai kayak pocong gitu. Dibungkus gak? Kayak, ya, kayak kayak ikan kayak ikan yang, pisang, kayak ikan pisang. yang sudah. <laughs> Pepesin, ini pak. ini Bu Deborah, ini Bu Bora bikin judul. Inilah judul yang terpanjang di dunia. cerita ini? Cerita ini akan sangat panjang sekali, Pak. emang karena dianya akan menceritakan sejak dari awal sampai dengan akhir itu apa, yang tadi Pak Emen sampaikan, apakah ini Kidir, apakah ini Musa, dan siapa itu, siapa itu sebetulnya, bagaimana ikan itu dan seterusnya dan seterusnya, ini panjang, panjang banget panjang. gitu loh. Panjang, ya. juga panjang. Makanya saran saya, kita bahas dulu ayat 1. Pak Prof. Pak Pro. Baru kita paham, kita lompat ayat dua. Nah, itu sepanjang bulu yang dibentangkan nggak? Uh, bulunya agak pendek sih. Tapi ini lebih panjang. <laughs> <laughs> Kalau mau bahas dulu ayat 1. Saya biar kita paham ayat 1 dulu kenapa kok Musa harus cari Nabi Kidir. Nah itu di, bukan ayat 1, ayat berapa tadi? 60 ya? Eh 50 ya? 60. 60. 60 ya? Nah hmm. disitu kan alasan kan kenapa uh, si Musa harus cari Nabi Kidir. Nah, Tapi tidak apa-apa ya. Pak. Ini memang dianya itu yang mengatakan Kidir itu sebetulnya dibukari dianya.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 Musa, ya. ini Musa yang mana, bahkan ada tiga versi. Ada yang Musa, ada satu lagi yang Musa ada di eh, Alkitab juga. Pokoknya ada tiga, tiga model Musa, kayaknya yang mereka pertentangkan. Itu ya, kalaupun kita itu dari ayat, 60, Pak. pak, ya. kalau yang saya baca itu di tafsirnya dari satu saja secara geografis itu ke pertemuan dua laut ya. Kalau hmm. ke pertemuan dua laut itu lokasi mengatakan itu Laut Persia yang berada di sebelah timurnya dan Petangkan Laut Oman yang berada di sebelah baratnya. Hah, bentangin bentangin. Bentangin bentangin. Bentangin ya, sebentar. Tapi Pak Bro ini masih sore jangan closing ya. Oh iya. Nah, itu jangan karena saya karena saking mati. panjangnya mau tidak mau closing harus. nunggu closingnya Pak Pro enggak masuk-masuk enggak closing-closing. Pak saya, saya, saya, saya, saya ada bahan sih kalau pak bro mau ini saya bisa bentangin juga pak nah, udah coba terserah pak saya ada ada juga buat oh ada juga ya oh, nah. silakan pak Pro, nggak apa apa Bayang pak punya. saya coba oh. ini dulu lah ya ya dari dua aja dari dari yang diketik dengan yang bahannya dari Ibnu Katsir coba saya bentang Pak. Sebenarnya Kit itu siapa Pak? Kalau menurut mereka ini? Nah, itu nanti banyak-banyak banyak, itu harus di ayat ke berapa itu baru ketemu, Pak. Dia di hmm. ayat ke ini yang siap uh, yang ketemu itu, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba. Itu 1865. Itu nanti baru bicara Kidir. Kalau oh, di, di Arab Kidir, kalau di sini Kader. Ya, sama dengan Kadir. Sama kadir. kadir. Aduh Masya Allah. kita ke Grupsi Mulat, nanti temannya doyok. Kidir, Kedir, Kadir, Kidir, sama semua itu namanya. Kidir, Kidir. Nah, jadi, kalau dilihat Pak, ya ini coba saya bentangkan dan coba saya ituin setelah saya baca ayat ini dengan tafsirnya itu memang ketemu dianya sebetulnya dan ketika Musa berkata kepada pembantunya pembantunya itu Yusat tadi ya oke ya oke ya aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ini aku tidak akan berhenti berjalan itu dianya itu pun tafsirannya adalah ada yang mengatakan akan berjalan setahun ada yang mengatakan akan berjalan 60 tahun itu ke pertemuan dua laut nanti kita lihat di hadisnya hadisnya cuma Ibnu Katsir aja karena dia hadis yang paling lengkap di Termitzi juga ada sebetulnya eh, Pak Pro di Termitzi nah. ada Oh, gitu. Ya, yang nggak apa-apa teman-teman nanti ke, lari ke termizi aku lari ke Ibnu Kasir aja jadi biar bahannya kan banyak tuh oh, ya, kan jadi biar bisa teman-teman oke okay, saya dari Ibnu Kasir oh, atau saya dari Tabari kan nanti bentangkan saja masing-masing gitu loh nah, ya, ya, ya. kalau saya yuk. pak Prof kamu lari tadi berapa ketinggian lari siapa kamu lari ke Ibnu Kasir, kan? Oh, <laughs> ya ya. Jadi kalau kita lihat ke pertemuan dua laut itu pertemuan dua laut itu pun di Mukasir itu dijelasin laut Persia yang berada di sebelah timurnya dari Mungkin satu. Kata, kalau waktu kita, saya, saya tampilin ya? Ya, coba itu nah. nanti Bapak tolong cari petanya. Aku aku nggak bisa cari petanya karena tadi tidak ketemu. Karena gini ada nanti tidak ketemunya kenapa? Laut Persia yang berada di sebelah timurnya. Dan laut Romawi yang berada di sebelah baratnya, itulah itunya menurut satu uh, ulama. Dua lautan ini ialah yang kedua nih ya, yang kedua, dua lautan ini ialah yang berada di Tanjah yang terletak di bagian paling ujung dari negeri Maghrib Maroko. Beda-beda tuh. Terus ke belakangnya. Hanya Allah yang lebih mengetahui tempat yang sebenarnya. Oh. Nah, tanyalah sama Allah. Dua ya. ulama itu mengatakan, satu Laut Persia yang berada di sebelah timurnya, dan Laut Romawi yang berada di sebelah baratnya. Yang kedua, ulama yang kedua, dua lautan ini ialah yang berada di Tanjah, yang terletak di bagian paling ujung di negeri Maghrib, Maroko hanya Allah lah yang, yang berikutnya itu hanya Allah lah yang lebih mengetahui tempat yang sebenarnya hanya nih kepada Allah nih besok kalau sudah ketemu aku nanti sama Allah Allahnya ngasih jawaban sama saya baru saya kasih tahu kepada kalian katanya kemarin gitu mau digampar mau justru itu tapi ini kutanya dulu dianya besok kalau dia bisa jawab ini saya gambar-gambarin dia kan gitu berikutnya nih ya kita lihat itu itu ada suara apa di belakang nih? jadi jadi kurang konsen deh yang ini kelihatan enggak ya kahir yang saya itu beberin kelihatan ya iya kelihatan kelihatan pak ya? kelihatan kelihatan, ya. kelihatan tapi kecil kecil ya benar ya, kecil kecil, eh. kecil ya kecil. kecil ya ini kan ibnu Kacir ya saya bukan bukan karangan saya tadi Sebelum sampai ke pertemuan dua buah laut, yakni di tempat tersebut yang pada, uh, padanya bertemu dua laut. Katadah dan lainnya, ini si Katadah ya. Bukan hanya seorang yang mengatakan bahwa kedua laut tersebut adalah Laut Persia yang berada di sebelah timurnya dan Laut Romawi yang berada di sebelah baratnya. Oke? Okay? Bukan saya yang bilang tadi ya. Jadi ini adalah dari Ibnu Katsir Dan si Katadah yang ngomong. Dari Muhammad Ibnu Al-Qurazi mengatakan yang dimaksud dengan tempat bertemunya dua laut ini ialah yang berada di terletak di bagian paling ujung negeri Mahrib, Maroko titik hanya Allah yang lebih mengetahui tempat yang sebenarnya bukan saya kan yang ngetik nah justru itu saya besok saya mau tanya sama Allah oke okay? itu dari satu sudah janjian emang sama Allah di mana ketemunya? Gampang, karena sekarang ini PPKM, saya bel dulu. Suruh dia pakai masker. Oh, iya. Karena takut saya nanti, mana tahu dia jaga ketularan jarak. kan? Iya, iya jaga jarak. Iya, jaga jarak dulu gitu loh. Saya oh. ituin dulu. Khawatir kan? Oke, ya terus. Ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupanya, kita bicara ikan di sini. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut. Ikan ini di Ibnu Kasir, ikan asin. Nanti teman-teman oh. cari ya, mau ikan paus tadi katanya, Altabari kan? Oke, masalah, mau ikan kelemak di situ, mau ikan emas itu, mau ikan deke di situ, boleh, gitu kan? Silahkan. Mau jair di situ, boleh. Lanjut oh. saja, kita bikin di sini ikan apa itu? Ini dia ikan asin. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalai dia sama ikannya. Demikian itu karena si murid tersebut diperintahkan oleh Musa untuk membawa ikan asin. Oke ya, ikan asin ya. Dan dikatakan kepadanya bahwa manakala kamu kehilangan ikan itu, ada di tempat tersebut. Jadi tempat yang dituju tersebut ada di situ. Kalau dianya ada kehilangan ikan itu, di situlah tempatnya. Keduanya berangkat hingga sampai ke tempat pertemuan dua laut. Tempat itu berada di sebuah mata air yang disebut Ainul Hayat. Ainul Hayat ini adalah mata air kehidupan. Jadi kenapa ikan nasin itu hidup? Di tempat itu keduanya dalam kurung Musa dan muridnya tertidur lelap dan istirahatnya. Dalam istirahatnya, ikan yang mereka bawa terkena oleh percikan mata air itu, maka ikan bergerak hidup kembali dalam kantong. "Yusha Ibnu nun" dalam kurung murid Nabi Muhammad, lalu ikan melompat dari kantong itu dan menceburkan dirinya ke dalam laut. "Yusha bangun," sedangkan ikan itu telah terjun ke dalam laut. Dalam kurung tanpa sepengetahuannya. Dan ikan menempuh jalannya di dalam laut. Sedangkan air yang dilaluinya tidak bersatu lagi. Bayangkan ya. Bentar, bentar. Itu tadi murid Muhammad, Yusuf atau murid Musa? Musa. Oh, Musa. Musa okay, ya. okay. Musa Ini ya. di tafsirnya ya? Kita perlu tafsir. tafsir. Oke. Okay, tafsir. Okay, okay. okay. Jadi belum ditampilin ya di sini? Iya. Okay, okay. Air yang dilaluinya, jadi kalau kita, ikan itu melalui itu, air yang dilaluinya tidak bersatu lagi, Tetap pisah loh. Jadi kayak bentuk terowongan, melainkan membentuk terowongan, ah bener kan? Karena itulah disebut kan di Firmannya, lalu ikan melompat mengambil jalannya, membentuk lubang, Al-Kaf 61. Oke, okay. itu bapak baru atas ya, itu kita. Bapak, bapak, bapak. Sebesar ikannya. Oh, sebesar ikannya ya? Tentu sebesar tadi ikannya, kenapa ya? Tadi ikan, nah, apa? ikan asin. asin. Nah, gimana kalau ikan asin? Kalau ikan paus yang tadi dibilang, Pak Altabari itu masih bisa dilewatin sama manusia." Asin. Ikan asinnya, ikan asin kepala batu atau ikan asin bulu ayam? Jambal roti, Pak. Jambal roti, Pak. Ah, jambal roti, jambal roti, tidak terlalu besar uh, juga, lah ikan ya? Ikan asin sak, Pak <laughs> bawa ya, pakai apa itu? Pakai truk <laughs> Padahal untuk bekal dianya. gitu Kalau nah. zamannya ada, ada sepeda, kenapa nggak boleh ada truk nah. di situ. Jadi kita ketawa-ketawa dan, eh bukan ketawa-ketawa lah ya, kita bukan mengenertawai. Kita apa namanya, segarkan dulu ini kita lah ya dari sini gitu loh. Jadi bolehlah cerita dulu teman-teman. Nanti baru kita panjangin. Karena panjang banget apanya ini penjelasan sampai kidir. Ini kidir nih, penjelasan kidir nih. Ini penjelasan kidir nih kawan. Nih, dia adalah Nanti itu. Dia adalah kidir. Ini menurut apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Syahi dari Rasul. Okay? Itu dulu mungkin sementara. Nanti, kalau semuanya ditentangkan. Uh, jadi kalau kita lihat ceritanya Musa, karena ada disebutkan Joshua. Berarti kira-kira ini dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir kan? Kan mereka keluar dari, berarti kalau kita lihat, kalau memang itu si Musa ya, berarti kita harus melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel itu laut mana yang mereka kira-kira lewatin. Kalau yang ya. di sini ya tadi, tolong dicari itunya. Saya tidak ketemu tadi yang di Yunani sama Enggak, ya. Tentu tentu itu aneh kalau kita harus ke sana. Karena Musa nggak pernah keluar jalur dari apa yang... Romawi Artinya nggak. Ya. Dia dengan gak, laut Romawi Enggak, keluar Pak, dari jalur, da, perjalanannya keluar dari tanah Mesir. gitu. Laut apa yang Musa jalani setelah keluar dari Mesir. Loh, okay, dari Allah. Allah. Makanya Pak Caleb, uh, orang ulama-ulama ada yang mengatakan bahwa ini bukan Musa. Bukan Musanya Israel. Loh, tapi ini kan Israel ada Yosua, ada Yosua bin Nun. Sama ya, semua pun itu kan cuma rekahan orang. Cuma rekahan, ya. rekahan-rekahan. Nah, orang. kalau begitu berarti ceritanya ini adalah cerita rekahan, kan begitu, dong ya. Iya, karena tafsir itu semua rekahan. Tafsir itu tebak tebakan doang, ya memang. iya Kalau dibilang masa. dongeng, kok bisa masuk kitab, Pak? Nggak ada mungkin juga. maksudnya ah, seperti ini, kan Kitabnya masuk. kan kita, kita dongeng. Kalau kita pakai logika mereka, ya Pak. Sudah pakai logikanya kita, loh, ya. Iya, makanya. Nah, nah, yang, ya, yang penting kan ini. ini. Yang penting ini ini tadi yang yang yang air percikan itu. Itu di mana itu aku mau cari itu. Penting itu. Ah, Tepat. itu Pak Mas bodoh gini. Itu oh. makanya ada ada uh, ulama lain mengatakan, itu kan air al-hayat. Itu kan ceritanya Julkar Nain. Makanya oh. ada yang mengatakan Nabi Kidir ini saudara sepupunya Julkar Nain. Oh. Kenapa nah, dia disebut pasti? Dia dia disebut masih hidup sampai sekarang. Karena dia meminum air al-hayat itu. Oh. Nabi Kidir ini. Nah, jadi, ada cerita lagi waktu itu uh, sebenarnya yang tahu. Air al hayat ini julukan lain, nah, kemudian Julkan lain ajak saudara-saudara sepupunya ini untuk pergi berburu. Itu apa namanya? Mau cari tempat itu, apa air atau air Al-Hayat itu nah, pas ketemu. Kidir yang ketemu, tetapi Kidir harusnya kasih tahu ke julukan lain. Ya, sengaja dia terminum airnya. Akhirnya Kidir yang punya usia umur panjang gitu, Pak. Jadi ya. Kidir ini uh, Kidir ini jadi usia umur panjang, makanya mereka yakini Kidir adalah nabi nabi uh, salah satu dari tiga Nabi yang masih hidup sampai saat ini. Nabi Kidir itu dari mana, Pak Emen? Ceritanya, ada jalurnya, biografinya? Kalau mau jadi ke sayang, sejarah ya. lagi, Pak. Jadi gini, kalau sejarah kan Nabi Kidir kan ini ceritanya dari zaman Musa. Musa, seribu empat ratus sebelum masehi ya, oh. gitu kan? Ya, sebanyak ya. an seribu empat ratus. Tapi an dibilang tiga ratusan pak, nggak ya. pak? Makanya kalau Oke, mereka, kan, kan akhirnya mereka sendiri yang bingung ketika mereka bilang dia saudara sepupu Alexander the Great, uh, Jokarnain, Jokarnain Alexander the Great, tiga ratusan. Jadi mereka sendiri bingung mau cocokin ke sini nggak cocok, mau cocokin ke sana nggak <laughs> cocok. Betul. <laughs> nah, Pikiran-pikiran ini masih ada nggak pak? Mereka percaya masih hidup, Pak. Pakan nabi kita. Kitabnya, kitabnya. Kan jam Nabi atau kitab Rasul yang kitab, oh, kitab. Rasul, Pak. Nabi. Kalau Nabi enggak perlu. Oh, rasul ya? Oh. Iya. Tapi Nabi Qadir ini masih ketemu ini kakeknya Gus Dur. Eh, ada enam ulama Indonesia yang dia pernah ketemu Nabi Qadir. Oh gitu. Atas siapa, Pak? Me? Kita mereka lah. <laughs> apa yang bilang oh. itu kita kita kayaknya harus bentangin ya gitu aja deh saya tunjukin di satu satu ini satu website yang isinya nabi kider semua nih tolong uh, di share Pak Pak men. ini silakan nah, Pak Emen kalau mau share Pak Emen silakan Pak Emen Pak Emen ya Pak, uh, ya, Pak. Uh, itu maksudnya website apa itu Pak kider Or, dot org uh, ini kider oh, no. coba coba Coba, kari, biar kita itu juga. Nanti saya Paploh. perkuat dengan dengan itunya. Ini isinya lagi gitu. Dengan hadisnya. Gimana? Bapak mau nanya. Mana chatnya ini? Mana mau nanya. Bapak palanya di depan atau belakang? Palanya di depan. Tidak, tidak. Itu saya udah bagi di last chat. boleh dibuka. Ntar di yang kemarin ya. <guluh> saya cuma dengar. Uh, Pak John Wick, Pak John Wick. Saya udah bagi di last chat. Ini Tapi, bagus. Kalau, ini mau nabi cari, kiri, belajar dulu. Ini nanya-nanya, Pak Pro. Kan Quran kan, yeah. pasti. Kalau bilang pasti. Ya, saya nanya, Pak Pro. Pak Pro kan itu melawan itu. Al-Quran. Al Gimana okay. palanya? Yang tanya Ay, Nabi, nabi, nabi semua ya. <laughs> <laughs> Tapi ini bahasa Indonesia. Ya, kita bikin bahasa Indonesia, Pak. Di translate bahasa Indonesia aja. Ya. Kenapa Nabi Kidir disebut Kidir? Karena dia warna hijau apa yang dia duduk itu bisa berubah jadi warna hijau uh, oh gitu dia manusia hijau nih kider oh, Niki itu. oh Berarti ada nabi hijau seperti puto hijau gitu pak maksudnya Enggak, dia kalau dia duduk di rump di rumput kering rumput kering itu jadi warna hijau lagi pokoknya hmm. apa yang bekas oh, dia duduk hidup itu lagi. bisa jadi warna hijau uh -huh. nah ini yeah, ya teman-teman jadi... lihat di sini ada dari awal itu di atas kan ada sebelah kanan ya yang warna biru itu cerita dari Surat Al-Kafi Kemudian hadis-hadis tentang Kidir semua. Nah ini ada cerita, apakah Kidir ini masih hidup? Kemudian pemandu spiritual si Kidir. Ini cerita-cerita semua nih. Semua tentang Kidir nih. Itu katanya Pak, kalau tempat bekas duduk tumbuh rumput itu. Bukan diaduduk, iya, Pak. Itu gambarnya iya. kuda. Kudanya aku putih, Pak. Yang tertahan. Ah, belum berubah itu itu jangan-jangan huluk itu dulu anu mungkin <SILENCIO> <hidup>, kali. <kina, SILENCIO> oh iya. Oh, iya. Yang hidup, hidup, hidup, itu hidir itu hidup ya Pak ya. Ya. Takutnya begitu. Jadi gini <SILENCIO> eh, wapak, Ini huluk ya. kan, <SILENCIO> nih. Depannya depannya ini ceritanya website ini uh, memperkenalkan siapa kitir itu. Baru yang di atas teman-teman lihat itu kan ada klik ini ya apa namanya itu? page-page uh, ya ya. Ini kidir dari kisah-kisah sumber-sumber Islam. Ada cerita dari uh, Al-Qur'an, ada cerita dari hadis, ada cerita dari uh, tafsir, pokoknya oh, dari semua sumber Islam. Kok uh, di atas Pak yang mana hijau, Pak? Nah, itu Pak ya. Nah, coba Bapak uh, sumber Islam, sumber Islam dulu, sumber Islam. Nah, itu kan ada dari Al-Qur'an, ada dari hadis, ada dari cerita kidir-kidir uh, yang literatur-literatur Islam semua ada di sini sampai pada ensiklopedinya ini ada semua, oh ya semua, semua semua dari Islam dari paling tinggi ini al, al kafi, baru ini cerita kidir dengan air kehidupan yang tadi, nah, ini pak, pak, uh, pak, pak. ya pak, bukannya bukannya si Muhammad diperintahkan untuk menceritakan menceritakan uh, itu kisah Nabi Ki Pak, iya, ya, Makanya, yang diceritakan pak. Muhammad di mana ya, di hadis jadi <laughs> di hadis Pak di hadis di daun dan kan di diceritakan di dalam Al-Qur'an Pak. Ya yeah, nggak enggak, enggak bukan. Yeah, Al-Qur'an ada. Nggak buat, Pak. Kan diperintahkan harus diceritakan di dalam satu kitab, di kitab kitab Al-Qur'an tulisannya. Kenapa bisa jadi di hadis? <eleh> ya yeah, yang namanya Qur'an Al-Kafi 65 itu, yang 65 ya Al-Kafi 65 itu adalah menceritakan seorang hamba tadi Seorang hamba itu siapa, gitu kan? Nah, si Anu, si si Fulan, kalau di Al-Quran kan si Fulan biasanya. Menurut si Fulan, si Fulan A itu si Kidir. Menurut si Fulan B si ini si itu, gitu loh. Jadi siapa ini dan uh, lebih banyak dianya itu ke si Kidir. Nah, si Kidir ini siapa? Apakah temannya Musa, ya kan? Atau Musa itu temannya Kidir? Nah, itu juga dijelasin di situ, itu loh, pak. Itu apanya. Oh. Jadi ditafsir-tafsir saja sama ulama-ulama dulu. Oh. itu Oh, buka, bukannya si Kidir itu yang membunuh anak ini ya, yang mau mutak itu ya? Ya, tadi ada Pak. Iya, ayat, ada. Pertanyaan di ayat berapa itu tadi? Ada dua pasal itu Pak. Oh. Dua pasal yaitu menenggelam, melobangkan perahu dan membunuh anak itu. Itulah. Oh, iya. Untuk menguji kesabaran. Tiga, ada tiga Pak. Satu yang rumah yang roboh lagi. Oh rumah yang, yang, yang dua yang itu itu yang terakhir ya memang. Ya. Ini kata, ada di Quran. Ini, ini ada di Quran Enggak namanya Kidir namanya kidir tidak. Di Quran. tidak tidak ada, pak. di tafsir tidak dan di tafsir dan hadis. Hadis oh, Se -secar hari... secara secara bukti bukti artefak itu apa menakdir ditemukan, pak tidak, tidak, ada. tidak ada dengan tidak tidak, tidak ada sama sekali. Tidak. Ini cerita dongeng itu... persia tidak. ini ini cerita dongeng persia itu pak. Persia. Ya, nah kalau, kalau mau ini uh, yang manusia hijau itu itu cerita dongeng orang Bahrain uh, iya. yang manusia hijau ini Gilgantis, iya. namanya apa namanya kan CP kan pernah bahas itu gilgantis nah uh, gilgantis ini yang cerita orang Bahrain Gilgamesh. agilgames uh, Gilgames, Gilgames, yang dibahas sama CP itu kan itulah dia uh, dari Bahrain jadi dia duduk di di rumput rumput kering jadi hijau duduk di apa apa pokoknya semua berubah hijau berubah duduk kecuali kuda bay itu nah, masih putih. Ya, karena dia belum berdiri, Pak. Nanti oh. kalau dia sudah berdiri, baru dia hijau, Pak. Oh gitu, harus berdiri. Dia, dia berdiri dulu. Jadi waktu dia tinggalkan itu, ini kan ada nih. Coba baca di cerita. Cara alfiah berarti yang hijau. Mewakili kesegaran, semangat, dan keaktifan abadi hijau mengamankan pengetahuan yang diambil dari sumber kehidupan. Uh, dalam tradisi Muslim, alqirir ini secara luas dikenal sebagai pembimbing. Spiritual Musa dan Alexander the Great, seorang wali atau Santo, seorang Nabi dan salah satu dari empat yang masih hidup abadi tadi. Yang empat itu adalah uh, Khidir, Idris, Yesus dan Elia. Jadi ada empat yang masih hidup dari sampai sekarang uh, yang, yang masih hidup sampai sekarang. Jadi ada Idris. Muhammad, ha, bang bangkai, udah bangkai <tuh> dia. <tuh> <tuh> iya kalau dia mau Pak, boleh ke bawah, Pak. Jadi eh, kita baca yang sebelah kiri tadi ya. Nah, ini memperkenalkan. Kemudian para komentar Al-Quran mengatakan bahwa Kidir ini salah satu dari para nabi yang lain menyebutnya hanya sebagai malaikat. Ada juga yang mengatakan dia malaikat, bukan nabi. <laughs> yang berfungsi sebagai pemandu bagi yang mencari Tuhan. Dan masih ada lagi yang berpendapat bahwa dia adalah wali yang sempurna, yang berarti orang yang dijadikan teman oleh Allah. Sebenarnya kenapa dia bukan nabi? Karena kan Allah nggak pernah bicara dengan mereka, kan Kidir? Apa Allah bicara dengan Kidir enggak ada di Al-Quran makanya ada yang mengatakan ini saya bukan Nabi tetapi dia masuk di 25 Nabi yang besar di umat Islam nabi Kidir ini ya, nah tapi kalau, menurut, kalau menurut hadis memang dia nabi Pak karena Allah berburu ber, ber, ngomong ke dia kan nggak? di hadis. di hadis. tetapi enggak ya. di Quran ya, yang, benar. yang definisi Allah dia nabi kan ketika Allah bertemu ngomong di Quran kalau gitu, kayak kemarin di hadis warakawin Nawfal juga, Allah bicara dengan, apa, menyetujui si bin Nawfal untuk membuat Injil dalam bahasa Ibrani. Harusnya bin Nawfal juga Nabi, karena Allah ada bertemu dengan bin Nawfal. Oh, gitu ya. ya kalau bisa kan, aku mau bingung obat dulu ya. Sebetulnya kalau di Bukhari itu, si Kidir itu tidak kenal dengan Musa, loh. Kalau dia hanya kenal dengan Musa, zaman dengan Musa, dianya pasti tahu pada saat berbincang-bincang dengan si Musa. Boleh kita baca, saya bacain Bukhari ya Bukhari. Iya. Kemudian bentang, mereka, ya. ntar, nanti bentanginya di itu agak susah kalau yang hadis saya ini. Oh iya. Uh, saya sebutin nanti hadisnya aja. Kemudian mereka berdua kembali dan mereka menemukan Kidir, Utsman bin Abi Sulaiman. Maksudnya mereka berdua ini si Musa dengan si Yusa tadi ya. Kemudian mereka berdua kembali dan mereka menemukan Kidir. Utsman bin Abi Sulaiman berkata kepadaku, di atas permadani hijau di tengah-tengah laut, sedang Said bin Jubair menerangkan, berselimutkan baju yang salah satu ujung bajunya di bawah kedua kakinya dan ujung lainnya di bawah kepalanya. Maka Musa mengucapkan salam kepadanya. Dan Kidir menyingkap wajahnya dan menjawab. Apakah di bumiku keselamatan? Siapa Anda? Musa menjawab. Saya Musa. Kidir bertanya. Musa Bani Israel? Jadi Kidir bertanya nih. Musa Bani Israel? Dalam tanda tanya. itu. Oh iya. Nabi Musa menjawab. Ya. Kidir bertanya lagi. Apa keperluanmu? Musa menjawab, aku mendatangimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu. Kidir berkata, apakah tidak cukup dengan Taurat di tanganmu? Dan wahyu pun turun kepadamu, wahai Musa. Sesungguhnya aku memiliki ilmu yang tidak layak bagimu untuk mengetahuinya. Dan kamu pun memiliki ilmu yang tidak layak bagiku untuk mengetahuinya. Paham gak di situ? Agak. <laughs> jadi ilmunya Musa, udah di Musa aja. Ilmunya Kidir, jadi ya di Kidir aja. Ini Kidir yang ngomong loh. Ya. Kidir tidak kenal dengan Musa. Ini jadi, nanti baca ini. ya, mungkin Pak tetap setia. Bukhari 4357. Bukhari empat lengkap di situ termasuk yang yang tadi itu apanya itu e, memecahkan e, apa namanya perahu ya kan sama yang e, membunuh anaknya itu itu lengkap di situ. Nah jadi gini pak eh jadi cerita di ini kan sama simpang siur akhirnya ulama terpecah tiga secara garis besar. Ulama pertama mempercayai bahwa kisah ini adalah kisah yang sesungguhnya terjadi. Dan itu memang benar-benar uh, terjadi lah. Cuman uh, sayangnya nggak ada arkeolog-arkeolog yang menunjang. ya, Tapi mereka percaya terjadi. Ulama kedua mengatakan kisah Nabi Kidir ini sebagai pengandaian pengandayan pengandaian misalnya laut itu seperti ilmu yang luas. Ilmu Musa itu dengan ilmu Kidir itu seperti dua laut yang bertemu tadi, tetapi tidak bisa saling uh, masuk, karena satu air power, satu air laut, gitu jadi ilmunya Musa ini, ilmu yang uh, memimpin sementara ilmu Kidir ini adalah ilmu yang uh, masa depan itu, namanya ilmu laduni ya teman-teman mungkin pernah dengar ilmu laduni itu dia bisa uh, uh, apa namanya melihat jauh ke depan gitu ya terus Pak Emen, il ilmu orang yang nulis cerita ini ilmunya ilmu apa Pak Emen? yang ini, yang Kidir itu ilmu laduni Ya, yang ngarang cerita Kidir ini ilmunya apa Pak Em? Oh ini ilmu <laughs> <laughs> ilmu tinggi dia kita. Ilmu, ilmu tinggi. tinggi. Oh, Pak Em, <laughs> kalau ilmu air payau gimana? Gak ketemu dengan air laut gitu Pak. Makanya Musa punya ilmu digambarkan. Jadi kan tadi kan ulama pertama kan menganggap ini benar-benar terjadi. Ulama kedua itu pengandaian. Pengandaian itu itu yang disebut sebagai apa namanya? Aduh, aduh, saya lupa nama ulamanya itu. Baru nanti, ulama ketiga ini eh, mereka menganggap cerita Kidir ini sebagai cerita sastra puisi. Gitu, nah, itu yang kelompok ketiga itu disebut sufi, kaum sufisme. Jadi, anggap sebagai itu cerita-cerita sebagai cerita-cerita sufisme, kan? Teman-teman tahu, kan? Kayak cerita-cerita puisi-puisi sastra gitu sufisme itu, Butang itu, pak ya? Uh -huh. putar -putar men, ada sufisma, sufisma, ya. Bukankah sufisme itu adalah kelompok uh, Muslim yang percaya mistisisme? Misti, misti itu, itu pak iya. Uh -huh. Jadi, mereka itu uh, tingkatnya itu sufisme, itu kayak menghargai seni, uh, apa namanya sastra, termasuk yang mistis itu, Pak. Nah, kalau yang kedua tadi, yang pengandaian itu namanya pernah dengar nggak? Seksi Tijennar, siksi tau di YouTube Seksi Tijenar, semua itu uh, kisah-kisah Al-Qur'an itu dianggap sebagai pengandaian-pengandaian. Gitu, ada arti-arti, ada simbol-simbol gitu. Ikan itu simbolnya ini, nanti ada tetesan air itu adalah simbolnya itu ilmu yang cuman uh, ilmu rendah apa ilmu yang sebatas kecil lah dibanding dengan ilmu yang besar, ilmu air laut. Nah, itu ulama yang kedua. Itu tokohnya kayak sexuality general. Pernah dengar ya sexuality general? Nah, Yang ulama ketiga menganggap bahwa cerita ini benar-benar terjadi. Jadi mereka sendiri kebingungan untuk mengartikan ini, pecah gitu, apa namanya, terbelah. Gitu dalam, pemahamannya terbelah. Patah sih orang gak pernah gak, gak pernah jadi satu ya. <laughs> kalau mau <laughs> anggap ini pernah terjadi, Bapak akan terbenturkan dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang gak masuk di logika. Itu akan kelemahannya seperti itu. Tetapi kalau dia menganggap ini tidak pernah terjadi, Al-Quran itu jadi cuma sekedar kisah-kisah sastra gitu, oh. makanya seru salah juga. Coba kalau dianggap ini pernah terjadi, itu banyak sekali kisah-kisah nggak masuk di akal. Kalau yang di mana? Berarti dimana, ini, ini kitab maju kena bunuh kena dong ya? Iya maju kena, <laughs> kena. Ah, kena ini, bunuh kena. Kalau dibilang ini, ini <laughs> misalnya ya kalau dibilang ini pernah terjadi, kan, kita kan orang beragama kan percaya mujizat. Ya. Kalau mujizat itu kan Kadang ada masuk akal, ini mujizatnya gak masuk akal. Contoh gimana kok dia bisa membunuh anak kecil? Karena penglihatan dia ke depan. Gitu kan? Kalau mujizat kan itu kan selalu kan ada manfaatnya kan? Iya. Jadi dia kok mujizatnya membunuh, membunuh anak Karena mujizatnya dia bisa melihat jauh ke depan. Nah, Tapi jadi pertanyaannya, pakai akal, Pak. Iya, yang pakai akal itu lah mereka. Lebih Karena bagus menganggap... bunuhin ya pak, meraja yang lalim itu yang rampasin kapal itu lebih bagus itu dibunuh. Tapi aku ah. aku pikir, jadi aku pikir ya, Muslim, nggak aku pikir Muslim-Muslim harus ikutin Nabi Khidir. Kenapa? Bayi-bayi kalau umpamanya kepingin anaknya ke surga, ya bunuhin aja dulu, cepret-cepret-cepret langsung ke surga, nggak, sebelum ber berbuat dosa kan? Salah Pak, buat ah. apa agama? kan Disulang. harusnya itu eh, tidak kan kan Iya makanya itu jadi ceritanya kalau menganggap itu pernah terjadi nabi kadir bunuh orang kan ini kan harusnya salah. Kenapa dia bunuh? Bukannya dia tahu bahwa anak ini akan menjadi kafir, menjadi orang yang murtad? Kenapa waktu dia tahu diri. itu? Iya kenapa waktu dia nggak tahu? Waktu dia tahu itu kenapa nggak dididik aja? Dijajarin, di, yes, yes. dijagain supaya dia Kata, tidak terselap. Katanya, kalau dia bunuh dia, itu, sekarang, itu jawabannya dia itu otomatis tersurga. Ini eh, jawabannya, kan, kalau di mereka, kan, ada takdir itu, kan, Pak? Hmm? Di acara mereka, kan, selalu ngomong takdir itu, kan, Pak? Iya, itu, Pak. Ya, orang Cuma sudah menentukan, kalau... orang sudah ditentukan dari lahir itu, sudah ditentukan akan ke sini. Ya, ini harus ada ya. itu, loh. Iya, eh, yang itu. yang hitam, yang hitam, neraka, yang putih. Kenapa? Kenapa? Oh, Fatih ada, salah ada, salah ada, salah salah kan ada. Oh, Fatih kan, ada hadis juga, dia kan, ada hadis yang mengatakan bahwa di usia ke 120 hari. Malah, pak. Ini bukan takdir Malaikat... pak. Oh pak ini ya Pak Dado ya. diserupakan pak. Ya, malah mendatangi datangi dan menulis takdirnya dia. Jadi empat takdir yang ditulis di dalam rahim itu.